Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semua untuk sahabat-sahabat Derosa Auto Kembali lagi bersama saya Hari ini suara agak serak ya Karena sakit, mudah-mudahan sekalian semua Juga tetap sehat-sehat di sana Rezekinya biar lancar semuanya Hari ini kita lagi main ke Jalan Raya Binong Di showroomnya Fauziah Motor Hari ini saya bersama, ditemenin bersama Mas Jarwo, Jarwo dari Duo Duo Otomotif. Otomotif. Jadi lagi, kita lagi ke kolaborasi ya. nih antara Derosa sama Duo Duo Otomotif. Otomotif. Semoga menjadi uh, rekomendasi untuk teman-teman semua. Kita mau kasih info untuk mobil bekasnya. Terus gimana? Terima. oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kami uh, di uh, like subscribe ya yang belum subscribe terima kasih untuk semuanya yang udah subscribe uh, mohon maaf ya kalau misalnya kita dalam penyampaian kurang-kurang mohon dimaklumi hari ini nih kita masih semangat untuk teman-teman mengasih info-info semua di showroom Pauziah Motor terima. ya mas Jawa, ya uh, kenalan dulu sama mas Jarwo nih Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya bersama dengan THC dari berupa auto ingin mereview showroom mobil bekas kau motor yang lokasinya berada di Jalan Raya Bino Karawati teman-teman dan kali ini kami sudah di teman langsung oleh bagian marketing dari Fauzia Motor dengan Pak Haji Herman. Pak Pak Haji Herman. Oke Pak Haji Herman bisa di-share ke teman-teman untuk lokasi dari showroom Fauzia oh, Motor ini ada di mana? Jalan Raya Binong RT 2 RW 2. RT 2 RW 2 ya. Jadi teman-teman juga bisa teks di Google Map ya dengan kata kunci Fauzia Motor Karawati. Oke Pak bisa di-share ke teman-teman untuk teman nomor telepon. 08 satunya 4 kali, 6 dua satunya 3 kali. Tujuhnya 3 kali dengan Pak Haji Herman ya, Pak. Kita mau cari tahu stok-stoknya di sini nih ya, Mas. minta kasih tahu Pak Haji, Pak Haji, stok-stok di sini unitnya ada berapa, Pak Haji? 5 lima unit. Ada 5 unit. Tadi yang satu udah laku ya, Pak Haji ya? ada laku yang dua. Yang dua laku. Jadi kita ada 5 unit, teman-teman. Total semua tadi ada 7 unit. Oke, Teh, kita bisa di share Ayo mas. Ini ada unit apa nih Pak? CRP 2014 ribu empat belas CRP dua CC dua CC nya dua puluh empat. ya Pak dia. Metik. Harganya dua 26. puluh Harganya dua yeah, ratus yeah. Uh, ini tangan perorangan, tangan Pak. Tangan pertama perorangan. Pertama perorangan. Pajak di bulan dua belas ya, Pak Jia. KM nya berapa ini, Pak Jia? KM nya tujuh puluh. KM nya masih tujuh puluh. Oke, masih komersial, komersial. Uh, alamat Tangerang Kota. Uh, alamat STNK Tangerang Kota. Buka harga di 260. 260 bisa, -bisa nego, Pak Ji. Masih bisa nego. Ada paket kreditnya juga, Pak Ji. Paket kredit bisa Paket ke pun bisa. Untuk kota pun bisa di sini. Uh, tapi kalau untuk uh, kita kredit uh, syariah atau konvensional bisa, Pak Ji. Bisa, satu minggu garansi. Oh, satu minggu garansi. Oke. Okay. Mobil dijamin utuh, enggak ada bekas nabrak. Oh, mobilnya dijamin utuh, enggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas banjir. Ya siap pakai semua siap ya Pak ya, siap pakai. Ada lagi? Okay, udah. Oke udah. Kita pengen tahu selanjutnya, ini Mas. Nah teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero tipe apa ini Pak? Tipe eh, Dakar. Dakar nah, yang 2017. 2017, oke. Okay. Ya. Yang empat kali empat ya? Empat kali dua. Empat kali dua, oke. Okay. Untuk KM-nya di berapa, Pak? KM-nya enam puluh dua. record ya. Betul. Oke, jadi teman-teman di sini ada unit Pak tipe Dakar tahun 2017 ribu mm -hmm. untuk plat nomornya juga sangat unik ya, nomor serinya satu digit teman-teman. Nomor pilihan untuk pajak hidup pak ya. Pajak hidup. Pajak hidup, plat panjang. Hmm. Oke, untuk platnya ini plat mana ini pak? Tangerang, Tangerang Kota. Tangerang Kondo. Kota ya, Pajak hidup. Oke, hmm. jadi untuk harga dari mobil ini berapa? Empat tujuh lima harganya. 475 masih, ya. Ya. Okay, teman -teman, masih ya. 475 masih bisa nego ya, oke jadi teman-teman masih bisa nego empat masih bisa nego, lain case teman-teman juga bisa kredit tukar bisa tambah, tambah ya, Pak bisa. ya. Bisa. Okay, kalau jadi. tukar tambahnya Pak Haji ada DP orang pen pakai motor itu bisa Pak Haji. Kalau pakai motor ya kalau mau ke masih bisa aja. Bisa aja. Iya, ke pasiennya bisa. Aja, <laughs> ya, bisa aja. Jadi di sini aja ya, sangat, Pak fleksibel, ya. Ya. sangat fleksibel ya. Sangat fleksibel ya berarti Pak Haji ya. kurang pakai motor sebagian nggak masalah. Ah, pakai motor bisa. Jadi teman-teman, kalau -teman, <laughs> ya, ke juga bisa ya Pak Haji ya. Jadi sangat fleksibel banget perjualan Paujian di Fauzia Motor teman-teman. Jadi teman-teman kalau kurang juga bisa tambah-tambah pakai motor. Bisa. Oke. Okay. Jadi Tanya banget keuntungan mengambil unit di Paujian Makar teman-teman Untuk unit dipastikan bekas Laka atau bekas banjir. Dan ya, untuk ya, kilometernya real ya Pak ya Oke saya okay, bisa dilanjutkan Ayo selanjutnya Pak Haji kita mulai stok satu lagi nih Ini ada Pak Pajir Fortuner 2017 Tipe G Fortuner 2017 tipe G manual matic Paji. matic matic ya. Pajaknya, pajak hidup, bulan hidup ya bulan 1 ya Berplat genap ini STNK lewat mana Pak Jakarta Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Nah, kilometernya Pak Kilometernya Paji? 71 71 ya Ini siapa pakai juga siap Pak Ji ya mobilnya ya Siap pakai enggak ada bekas Ada case berapa Pak 400. 400 400 400 bisa nego ya bisa nego. bisa nego nego paket bisa. kreditnya juga ada kalau paket kreditnya kira-kira di DP berapa Pak Haji sekitar 75 bisa 75 75 bisa teman-teman tapi kalau ada yang mau nanya-nanya atau tawar bisa langsung hubungi Pak Haji aja bisa, nanti nomor, nomor teleponnya kita tampilin juga di kolom deskripsi uh, selanjutnya aja next buat teman-teman yang menginginkan teman -teman mobil yang, yang, sangat yang sangat premium di sini ada jurnya Fortuner 5G tahun 2017 ya pak ya kemarin ya. 2018 ya, untuk kekeluan masih sangat ok saya ya, lihat interinnya ya. juga sangat bagus teman-teman untuk kelima baru sekitar 71 ya pak ya 70 sekot saya ingin aja langsung aja ubihan Pak Haji Irman atau langsung datang ke lokasi Kaujia Motor nah ini mobil tersebut ya pak selanjutnya pak Altis dua ribu delapan belas, nah pemakaian dua ribu Nah, teman-teman di unit sebelumnya ini ada mobil yang sangat tiga yaitu Toyota Altis, ike B. ike yang satu delapan ya, Pak? Ya, Ya delapan, delapan, satu sep. Ike popi satu delapan belas, Akhir, pemakaian dua ribu sembilan belas, dua belas. pemakaian popi sembilan belas, ike sembilan belas. Ike nya uh, serang, apakah... uh, Aci lo oh ya. serang berarti katanya a serang ya. Jadi untuk harganya pak? Harganya tiga ratus Bisa nego. Bisa nego Lain Bisa terambah oh, juga oke bener mobilnya juga siap pakai kayaknya mas ya masih nah, oke banget teman -teman, ya di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi hmm. Pajero tipe apa nih ya, pak Dakar uh, ini semua keseluruhan masih oke okay okay, banget kita, ya mas ya uh, dalamnya juga masih pake -pake. semua langsini ya Pak jia langsini Pokoknya unit ya. di sini dijamin nggak okay, bekas nabrak, nggak bekas banjir, ya, banjir ya Pak Ji. Pokoknya garansi mesin satu bulan Pak Ji. Satu minggu. Satu ok, ok, ok, ok, minggu, ok, 1 minggu ok, garansi 1 mesinnya. Teman -teman. Next, satu ok, lagi Pak Ji. Untuk pasok itu Pak ya. Atas hidup, plat panjang. Oke, okay. untuk platnya ini plat mana Pak? Ini ada mobil. Angkerang kota ya, atas hidup. Oke, okay. jadi untuk harga dari mobil ini berapa? 475 masih mejaan ya. Oke, Ini Honda, temennya, Honda CRV tahun 2008, CC masih bisa nego. Lain pes, tipenya Pak Ji? Tipe nya yang tambah, 24, ya, metik. Ya. 2004 atau ya yeah. Pak Ji ya. Tahun 2008. 2008. Ini nah, stk-nya ya. pajaknya bulan 10. Bulan 10 jadi alamat Binong. You know. Oh alamatnya iya, Binong iya. sini. Nah, manual matik temen -temen tadi? metik tadi, non metik. Jadi sangat fleksibel banget perjualan di Paujia Motor teman-teman Jadi teman-teman kalau kurang juga bisa tambah-tambah pakai -tambah motor Oke okay. Jadi banyak banget pengumuman mengambil unit di Paujia Motor teman-teman unit? Dipastikan bekas selaka atau bekas spazir Dan untuk kilometernya real ya pak ya Barangnya grass, bisa di... Barangnya grass Barangnya ya pak jian ya. ya. Bannya juga masih ini teman. Ya. Saya di 160. Harga 130. Bisa nego. Ya. <Susur> Kalau DP berapa, Pak Haji? Ini kalau paket kalo DP sekitar tiga puluh lima, Mas. Tiga lima, tiga lima. Ini harganya Rp seratus enam puluh, Pak Haji. Seratus tiga puluh. Ini masih bisa nego, negonya bisa, banyak apa dikit, dikit aja. Dikit aja, dikit aja. ya ada baiknya nah. ya Iya, begitu. Tapi ada baiknya apa? Tapi ada baiknya apa? ada ada ada baiknya apa? Tapi ada untuk Ini kayaknya udah semua ya Pak, masih jalan, ya Pak. Oke. Sudah Saya semua, lihat yang trennya juga sangat itu teman-teman. Untuk kelewat teman -teman baru tiba satu ya Pak. Ini ya? ada di Pauzia motor Jadi yang minat yang satu aja hubungi Pak Haji Herman. Ada minat bisa langsung hubungi Pak Haji atau channel kita. Kita siap bantu untuk teman-teman. Di mobil berikutnya Pak? Uh, kita udah revisi semua ya Mas ya. ya. udah untuk teman-teman nah, terima teman -teman. kasih banyak yang udah meng Nah, teman-teman di unit berikutnya ini ada info kita. sangat istimewa Semoga yaitu Toyota Almas ini yang cr aja yang satu lagi Oh, satu lagi. Cc oh, oke okay, satu lagi ada Anda, lagi. cr masih masukin aja. 2018 pemakaian tahun 2019 warnanya Masukun hitam. Uh, sangat oke okay, teman-teman. Warang antik ini masalahnya kadang megang, jarang megang. Oh ya. <t -hari> Honda bon. cr Honda cr tahun Oke. 2013. 2013, teman-teman, ya. yang memiliki setan yang 1 sangat di sini ready, teman-teman. Oh, bukan kira teman-teman ini ada tim mobil sangat Honda cr -Jet untuk Honda CRZ tahun 2013. Tahun, tahun 2013. ini pajaknya bulan apa nih? ya? Bulan sembilan tapi terima itu. Terima ini. Oke, ini saya lihat. tangan pertama apa ini? Ya, ini tangan pertama buat teman-temannya. Dealer Kitari Mobil di Jalan Raya 41. Oke, tangan kedua di 41, teman-teman. Ini mobilnya siapa kek ya, Pak Ji ya? Siapakai, Keren banget juga ya untuk teman-teman yang lagi cari-cari unit nih. Sedan apa Cair diet, cair diet Iya, cair diet keren ya, Mas keren ya. ya. <laughs> keren ini, ini kayak berapa? Tiga ratus dua puluh lima, tiga ratus dua puluh lima, tiga ratus dua puluh lima. Tapi masih bisa nego, Pak Ji, Masih bisa tapi nego, pakai. Dia juga ada paket kreditnya, hmm. Pak kredit bisa. Paket kreditnya juga bisa. Nanti tinggal dibicarain aja, hubungi Pak Haji -nya langsung. Boleh ini km-nya tadi berapa, Mas? Empat puluh satu, empat puluh satu masih rendah oh. banget ya? Iya mobil masih mulus kaki-kaki pasti masih enak, masih enak ya Pak Dia. Ya. orang KM-nya masih 41 iya <laughs> iya rawatan ini kayaknya ini gagal juga ya kayaknya masih oke semua ya ban, apa peleknya juga masih bagus banget teman-teman Matic -teman nah teman-teman di unit berikutnya ini ada mobil yang sangat legend teman-teman ada Honda CRV tahun 2008 Matic untuk KM-nya juga masih sangat worth it. berapa ini Pak 160 service record jadi teman-teman di tahun 2008 untuk KM-nya masih rekomendasi banget untuk keseluruhan juga masih sangat bagus ya untuk interior juga oke. Oke untuk di bagian kaki-kaki juga masih sangat bagus, hanya masih tebal teman-teman untuk kayaknya di berapa pak? 160 ya? untuk harganya? 130 masih bisa nego oke teman-teman cuma 130 teman-teman bisa memiliki Ayo. Honda CRV tahun 2008 Ayo. tipe yang 2400 cc warna silver untuk keseluruhan set juga masih sangat worth it teman-teman di tahun segitu oke untuk paket kaidinya sekitar berapa pak? Salam Delos Sate, assalamualaikum.